Selamat datang Lewat sini, silakan Sushi Sushi adalah makanan Jepang tradisional Sushi ini lezat dan terlihat cantik dengan beragam kombinasi cuka nasi dan berbagai bahan Buatlah worship roll Keluarkan lembaran nori dan potong menjadi empat potongan Letakkan nasi sushi di atas tangan Tekan nasi dan nasi kepal pun siap Jagung Jagung Telur ikan Telur ikan Worsi pro yang lezat siap Buatlah sushi kepal Tamagoyaki Tamagoyaki Mari kita buat nasi kepal sushi. Mari kita tekan nasi sushi dengan tangan. Terlihat sangat mengundang para tamu sudah tidak sabar ayo kita sajikan di atas piring Tusi sudah siap luar biasa. Terima kasih telah menunggu. Ini makanan Anda, silakan menikmati. Terima kasih banyak, semoga hari Anda menyenangkan.